Hey what's up, geng? Apa kabar, sobat kekmon let's go, ya guys, ya. Kali ini gua mau bikin video tentang uh, cara mendapatkan uang dari internet yang hampir mirip dengan ini, guys, dengan sprout Gix. Jadi, nama platform ini atau nama website ini namanya Rapid Worker, ya guys, ya. Ini micro jobs juga, dan gua udah withdraw, ini bukti withdrawnya 8,11 dollar. Uh, ini gua withdraw 8,9 dolar dan balance gua sekarang 2,75 dolar guys gitu ya guys ya. Uh, gua kasih tau dulu nih Rapid Worker nih apa sih Rapid Worker itu uh, yang belum tahu ya Rapid Worker itu kayak gigs, contoh ininya sama cuma dia uh, ininya itu apa yang beda yang bedanya itu ya enggak enggak ya beda sih sama semua ya <tuh> sama semua guys oh ya dari withdrawnya dia cuma pakai Paypal doang kalau nggak salah iya yeah terus kita ngirim email gitu ke di, ke admin rapid worker-nya dari withdrawnya doang sih. Kalau selain selainnya sama uh, withdrawnya itu minimal withdraw 8 dolar minimal 8 dolar ya guys ya. Dan ini gue udah pernah sekali 8 dolar lumayan ya guys ya. <tuh> gitu guys. Jadi uh, pokoknya rapid worker itu sama lah kayak Nah yang belum tahu nih gue jelasin. Jadi micro jobs kayak lo orang punya punya channel YouTube nih, sumpah lu punya channel YouTube. Nah, ee, lu lempar job di sini gitu, lempar job di sini. Terus kayak tolong nonton YouTube gua dong, nanti gua bayar sumpah 0,03 dolar gitu, is, ya Dan di sini tuh paling banyaknya itu YouTube guys. Kalau di Sprotics itu kan saya ya blog gitu kan, Kay kayak website website gitu. Kalau di sini banyaknya itu YouTube guys karena gua ngerjainnya juga lebih enaknya YouTube gitu kan nah ini di sini job name lu mau cari sumpah my YouTube sini ada gituan ya terus uh, ini bayarannya bayarannya lu dibayar 0,06 dollar gitu kan uh, pokoknya ini banyak banget lah YouTube cuma nonton-nontonin YouTube doang lu dibayar segitu gitu loh guys ya mantap kan guys ya Nah, terus di sini target worker-nya nih ada yang dari USA, Brazil, Kanada, India, internasional gitu nih makanya internasional gitu guys ya. Jadi pokoknya kayak gitu ya guys ya, gampang lah Rapid Worker ini guys sama kayak Spot gigs yang belum tahu yang belum tahu nih Spot gigs itu apa dan cara kerjanya bagaimana, terus dari lu daftar akun sampai withdraw cair ke rekening lo itu udah gua udah gua buat videonya di channel YouTube gua ya guys ya di video sebelumnya di channel ini ya guys ya Anjay begitulah ceritanya ya guys ya Duh banyak bacot sekali aku adik-adik ya udah eh, coba kita contohin satu kali guys ya satu so umpama mana ya satunya aja kali ya Eh, nonton nanti gue malah malah dapat ini lagi, guys. Nah, di sini wei, gini. Bang gua agak ngerti bahasa Inggris. Ya, lu pakai Google Translate. Karena zaman sekarang itu banyak sekali yang namanya Google Translate tadi tadi. Gitu loh. Google Translate, gitu, guys ya. Google Translate. Di sini buka YouTube tentukan salari ini nih friends quiches oke okay. friend quich we have to go to youtube.com we have to go to youtube.com gitu terus klik sebut isi lalu menunjukkan nomor subs sebelum dan sesudah dari harus menunjukkan nomor subs dan sesudah tonton 5 video penuh anda double menjalankan di latar belakang video pendek masing-masing hanya 5 hingga 8 menit sangat penting saya akan memeriksa apakah ini waktu tonton penuh jika anda lewatkan anda tidak akan dibayar nyalakan icon lonceng bagikan di media sosial jangan membuat komentar gitu ya guys ya ini gue cuma contoh ya adik-adik ya jadi gue kalau misalkan ini gue malah kena ini guys malah nantinya sangkanya gua copyright lagi anjir Tuhan ini kali ya channelnya ya Oke ini kita subscribe dulu subscribe 267 ya guys ya ya guys kayak gitulah lu ikut-ikutin aja kayak gitu ya guys ya pokoknya ini gampang banget lah sama cashprodix kalau kalian tertarik nanti gua bisa bikin videonya lebih detail sedetail-detailnya ya guys ya Yo, segitu aja ya guys ya video dari gua kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh